Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala merbahaya, bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay guys, saya bertanya-tanya kepada diri saya. Sebenarnya ini pertanyaan sudah lama banget. Kalau di Indonesia kita bangun rumah itu hampir 200 juta, 100 juta ya kan 100 200 300 ya kan seperti itu. Dan kalau di Malaysia itu ya kan, di Malaysia itu bangun rumah yang mungkin nggak terlalu mewah, hanya istilahnya biasa aja mungkin ya. Bisa ditempati dan kelihatan bagus seperti itu itu biasanya berapa sih guys ya kan? Apakah mahal seperti itu? Apakah sampai ke 100 ribu ringgit atau 200 ribu ringgit atau 300 ribu ringgit itu saya juga kurang tahu. Saya penasaran sekali, guys. Nah ternyata di sini ada sebuah video ya, yaitu rumah budget di bawah 100 ribu ringgit. Saya penasaran sekali ini Ini dari channel Syahfuan Syahirah guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe nya. Untuk teman-teman yang mau nonton full videonya itu ada di deskripsi ya Subscribe guys dan support terus ya channel itu Karena dengan channel ini saya dapat informasi Dapat tambahan wawasan tentang rumah ya Rumah, pembuatan rumah yang ada di Malaysia Dan budgetnya di bawah 100 ribu ringgit 100.000 ringgit kalau di sini sekitar kalau 100.000 itu 350 jutaan lah guys ya 350 juta itu di sini lumayan rumahnya sudah lumayan bagus kalau kita punya tanah sendiri dan kita bangun itu lumayan mewah lah seperti itu dan kita akan melihat bagaimana istilahnya bentuk reka ataupun bangunan yang ada di sana. Jom kita tengok videonya. Let's go. Selamat datang ke YouTube channel aku. Jumpa kita lagi. Oke, okay. rumah seterusnya. Okay. Kali ini aku nak review rumah untuk rumah harga 95000. Oh, 95000 sajalah. Kali 39. Okey. Oh, sebelum lumayan aku luas. bagi detail untuk rumah ni, kita tengok video ini dulu ya. Okay Okay Oh, cantik. Ini belum ada isinya ya guys ya Wow, cantik guys! Oke, okay. cantik, cantik, cantik! Ini dapur. Oke, okay. woi, bagus ya? Kompornya bagus, guys! Ternyata dalamnya keren, ya. Wow, ini kamar mandi, langsung dapur, langsung... nah, ini apa, guys? Rumah eh, kamar juga, ya berarti kamarnya ada 123 oke okay. cantik-cantik lampunya cantik kamar mandinya bagus showernya juga bagus ya postafel juga bagus ya kan ini kamar nggak begitu luas berarti ya guys ya Oke untuk rumah ini baru 95.000 uh, untuk rumah saja Uh, kalau untuk uh, Bagian uh, Peranda ni uh, Ini untuk penambahan lah RM95 uh, ah, RM95 tu Okey untuk, uh, untuk peranda ni lah Okey jom Masuk dalam Dan sebelum okay. tu Pintu Macam biasa Pintu kita bagi Pintu solid uh, Kita bagi dua solid pilihan Solid door uh, Owner akan buat pilihan Jadi owner pilih yang Pintu ni lah Okey Jom okay. masuk dalam. Assalamualaikum Assalamualaikumussalam Guar tamu ni berkeluasan uh, 19 x 10 Ui lumayan 19 x 10 Macam biasa Lantai biasanya kita bagi 2 x 2 Tapi owner buat pertukaran Dia nak pakai yang kecil sikit okay. uh, Ni size untuk lantai mozek ni 20 x 20 inci Untuk size ni Sampai bilik uh, Dengan bilik belakang Maknanya tiga bilik lah 3 hmm. bilik ni Bilik pakai ya. size yang sama ok macam biasa untuk tingkap, kita bagi tingkap casement eh tingkap kita bagi tingkap casement harga yang kita bagi ni kebiasaannya termasuklah macam siling kapur plaster ceiling lah ini plaster ceiling kita bagi sendiri okay. uh, aksesori takde, aksesori biasa tu rumah beli, kita tolong pasangannya ke uh, point sahaja kita stand by kita okay, jom, uh. kita pergi ke bilik pertama oh ya yeah, lupa Sebelum tu, rumah ini ada tiga bilik Untuk rumah ni okay. ada tiga bilik Dan dua toilet uh, Satu toilet master room Dan eh, satu lagi toilet tetap okay, Jom, saya tunjuk bilik yang uh, Master room ni Master room Okay, untuk master room Dia punya pintu uh, Bilik uh, ketiga-tiga bilik ni Kita bagi uh, Molded uh, honeycomb uh, molded, molded honeycomb Okay uh, Lagi Pilihan warna, Tauruma pilih uh, warna hitam Tak, hitam. dia bukan macam warna hitam sangat Dia macam-macam biru-biru gelap sikit lah Macam kelapa macam tu lah Aha, okay. Macam biru lah okay, Macam yang saya cakap Kita punya harga ni, kita bagi cat putih saja. Semua hmm. rumah kita bagi cat putih Cuma Tauruma buat penambahan Eh, Tauruma beli cat Kita tolong cat je okay, Jom, kita masuk untuk master room Okay Okay ini baru luas guys okay, Untuk master okay, room lumayan. Dia punya dia 14 kali 10 okay, Untuk keluasan master room ni 14 kali 10 Macam biasa Ada tingkap Setiap sudut rumah Setiap ruangan Mesti ada tingkap And Macam saya cakap tadi Sebentar guys di sini saya kurang faham tadi 14 kali 10 Maksudnya itu uh, Apa ya guys ya Meternya gimana Aduh. Dia berkeluasan dia 14 kali sepuluh okay, Nah itu. Ni, Kurang faham. Coba di komen guys. Komen ya. Macam Biasa ada tingkap okay. sudut rumah setiap ruangan, 4 kali 5 kan. And macam saya cakap tadi untuk bahagian toilet pula ah uh, oh, ada room, Kita akan buatkan satu untuk uh, master room okay. untuk toilet. Okey. untuk toilet ni pula pintu dapat nak ada kan? Okey, pintu ni to rumah dia nak pakai pintu yang Uh, lipat dua tu Apa nombor tinggi tu okay. saya ingat nanti saya tulis Tapi sekarang ni rumah saya tempah lagi uh, tapi Yang ni tuan rumah toilet. buat uh, uh, tempahan sendirilah Bah ini harga ni kita tak termasuk dengan pintu tu kita Biasa bagi pintu sliding yang lipat-lipat uh, yang tu Atau pintu plastik yang buka tu Tuan rumah tak okay. ada tu pakai yang lipat dua tu okay. Untuk toilet pula Toilet ni berkeluasan lima kali lima untuk toilet ini okay. berkeluasan 5 kali 5 Macam biasa pilihan Owner pilih mozak uh, Atas pilihan owner sendiri Tapi mozek biasa kita bagi 12x10 Ataupun 1x1 Lepas okay. tu lantai 1 kali 2 Ok macam biasa untuk dua. aksesori Tengok Aksesori ni Untuk rumah beli Kita tolong pasangkan Ok ini saya kira itu dah termasuk gitu enggak berarti ya itu hanya uh, untuk bangunan saja bangunan jadi okay. ya. Ya. Okay, Cium, pergi ke bilik nombor 2. oke. Okay. oke okay. untuk bilik nombor 2 dia punya keluasan bilik ni adalah 10 kali okay. 10. bilik ni tak ada sangat untuk kita nak review. Macam biasalah tingkap setiap ruangan mesti ada tingkap. Betul. Uh, bilik ni ada satu lampu Termasuk bagus ya. Satu kipas. Okay. Lampu kipas ni kita pasang Haa, honour boleh kita pasangkan Dan satu lagi, untuk point aircon Ke rumah ada buat penambahan Setiap ruangan bilik Ada penambahan aircon Kita cuma bagi satu point aircon saja tu Rumah boleh letak dekat mana-mana Tapi, kalau dia nak ada Setiap ruangan tu nak ada point aircon Kita buat point aircon kan Eh, jom Jom pergi ke bilik Nombor tiga Okey Bagus ya pengerjaannya ini guys asli. Oke okay, bilik nomor tiga ini. Kita boleh lihat bilik nomor tiga ini berdekatan berdekatan dengan ruang dapur. Aha. Oke okay, bilik nomor tiga ini pun dia punya keluasan samping sama. Terang ya guys ya. 10. Karena jendelanya lumayan tingkap, lebar gitu. Tidak ada ruangan, secaraalnya pasti ada tingkap. Pastu tingkap. Lalu, satu. Kalau tingkap. di sini namanya jendela. jendela dia plan nak pakai lampu panjang tapi dia dah boleh lampu bulat so pula wiring berpasang pasang lah ya? okay. tapi tak tahulah berapa tengah mungkin ni okay. untuk bagian dapur pula jom okay. untuk dapur ni dia punya uh, keluasan dia adalah tiga belas kali sepuluh dapur ni 13 belas kali sepuluh Sebab sepatutnya dia, toilet dia besar lagi Tapi rumah dia kecil Jadi buat 5x5 Jadi dia dapat ruangan yang besar lah Untuk uh, bagian dapur Betul, dapur harus lumayan besar, besar sih Agar okay, cantik itu Untuk lorong ni Okay, lorong ni Dia kan Memang besar lah Kalau daripada da ruang tamu ni Kita dapur Lorong ni memang besar uh, Dalam 5 kaki macam tu Ha so tak ada sempit sangat. Biasanya kan rumah-rumah lama kan kecil saja dalam 3 kaki kan. Tapi ini ruangan Ya ya yeah, yeah, yeah, yeah. Berarti bangun itu 1 meteran. Uh, berapa ya guys? Desa, untuk bangun untuk bangun keramiknya itu, itu kisaran 30, 30, 30, 30 rumah 35 kaki, ya. ya satunya dia, lagi ada ruang tamu. Uh, ruang tamu ini dia ada kecil sikit. Tapi kecil pun okay lah. Orang kata do, uh, 19 kali 10 kira Oklah okay okay. sofa, TV memang sesuai lah. Okey. Okay. Okay. Okay. 95000 ringgit. Bagus tu yang menari sikit. Uh, Okey. Sebab harga yang kita bagi ni nak ikutkan memang tak ada tau. Ah uh, table top ni. Tapi dengan kita merasa berbesahati dan eh, murah hati, kita bagi table top sekali. Ah. Oh. Table top eh, dia punya panjang 8 kaki. Senang nah, lah bukan Kita boleh bagi 12 kaki Tapi Tau rumah dia buat 8 kaki Sebab mungkin nak buat meja makan Kalau orang meja makan tak ada Betul-betul ah, so, betul. Dia buat 8 kaki lah Tapi nice Untuk tabletop ni pun Tau rumah pilih sini okay, Yang ini semua kita pasangkan dan ni semua Semuanya kita pasangkan Point-point ni semua kita pasangkan Mantap uh, hood. hood Apa ni? Tempat apa masak Sedut, Sedut asap ni hood ni pun kita masuk. pasangkan Ok, untuk pintu Pintu belakang dengan pintu depan Kita tak bagi macam pintu bilik tau Pintu-bilik -bilik ni uh -huh. Dia tak sesuai sebab dia bukan uh, solid door Ok Jadi, Pintu belakang ni kita bagi solid door uh, Dia punya corak okay. pun sama Macam pintu depan Macam ada bentuk pasu sikit eh? Ok uh, Nice lah cantik lah Toh buat pilih ni Cantik betul dia bukan warna gelap Kawan ni tak Dia macam warna biru-biru kelapa -biru, macam itulah uh -huh. Okey. Kita pergi ke toilet lah. Toilet tetamu. Okey. Toilet tetamu. Berarti di sini okay. ada toiletnya toilet dua, tetamu. Toilet tetamu luar tetamu sama ini, dalam ya. Osep pun sama juga macam sebelah. Tak ada apa-apa perubahan. Rumah so, nak sama je. Tema pun memang sama, ikan putih. Mm -hmm. And toilet ni dia punya keluasan dia lima kali lima. Keluasan untuk toilet ni lima kali lima. Macam biasa, aksesori semua kita pasangkan rumah, uh, rumah beli kita pasangkan tapi kita ada waktu untuk belakang Oke. Saya rasa itu saja. Uh, lepas ni saya akan review untuk luar pula. Kita naik. kita kita okay, kita pengen lihat luarnya juga. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Oh biasa banget kalau luarnya ya guys ya. My party, we're just Tapi, dalamnya mewah gitu, bagus gitu, guys. Nah, jadi, jadi bisa kita lihat ya, guys, ya, dari luar itu kayak biasa aja gitu. Tapi, ketika masuk itu bagus, guys, berarti ownernya ini punya selera yang lumayan ya. Mantap! Oh iya, guys, mau nanya, guys, ya, mau nanya buat teman-teman semua. Ini kalau pakai atap rumah seperti ini, panas banget, gak sih, guys? Kalau di sana, kalau di sini pasti panas banget, ini asli. tuh guys simple ya bangunannya simple tapi bagus yang penting dalamnya ya Mantap Oke guys sudah selesai Dan itulah tadi ya harga rumah lima ribu ringgit Guys pengerjaannya ya Dan untuk Aksesori-aksesorisnya itu memang Dari ownernya sendiri katanya Jadi memang Mungkin hanya berdiri aja itu rumah, istilahnya belum aksesoris dan lain sebagainya. Itu ribu ringgit ya, ribu ringgit, dan itu masuknya murah apa mahal, guys? Coba teman-teman komen ya, ini murah apa mahal gitu. Dan kalau menurut saya sih bagus ya, luarnya kelihatan simple, kelihatan biasa, standar gitu kan, tapi dalamnya wah banget seperti itu. Memang rumah itu harus kayak gitu, kayaknya ya. Banyak juga rumah-rumah kalau di Indonesia itu depannya bagus, gitu kan, ataupun kelihatan dari luarnya bagus, tapi dalamnya biasa aja. Nah, mungkin justru luarnya biasa aja, dalamnya malah mewah, itu sangat-sangat selesa. Nanti tinggalnya seperti itu ya. Oke, okay, dan terjawab sudah bahwasannya ya, buat rumah seperti ini harganya sekitar ribu ringgit, guys. Ya, mungkin sama isi-isinya sekitar ribu ringgit ya. Kalau di sini, istilahnya... Tiga juta, 350 juta itu udah bagus sih, guys asli. Sudah bagus dengan ukuran rumah seperti ini, ya. Ya, mungkin beda harga di segi istilahnya, kayak bahan-bahan bangunannya. Dan sekarang juga di Indonesia lumayan mahal juga sih untuk sekarang. Dan apakah di Malaysia itu istilahnya kayak semen, batu bata, dan lain sebagainya, apakah murah atau mahal? Saya kurang tahu juga. Jadi, tolong jawab ya, teman-teman sekalian. Baru kali ini saya istilahnya membahas tentang budget rumah seperti itu, karena saya sangat-sangat menarik sekali. Di sana itu bangunannya atapnya. Itu itu bukan genteng, gitu guys. Kalau di sini kebanyakan pakai genteng karena genteng itu adem, enak, gitu guys. Dan di sana itu pakainya kayak gini, ya. Apa namanya ini, ya, guys? Ya, kalau di sini bisa dikatakan kayak khas base ataupun apa, ya. Saya kurang tahu juga sih, plafon atau apa, teman-teman sekalian boleh jawab lah. Ini namanya apa kalau di Malaysia untuk atapnya itu? Oke, okay, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih buat Abang Syahwuan yang senantiasa memberikan istilahnya informasi tentang budget rumah ini. Abang berarti menerima proyek, ya, buat teman-teman semua yang mau buat rumah bisa ke Abang ini, guys. Nah, seperti itu di sini juga ada ya kan Di channel youtube-nya bisa teman-teman hubungi juga Seperti itu Oke okay. terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Buat teman-teman semua yang belum punya rumah Semoga segera punya rumah ya kan Buat teman-teman semua yang sudah punya rumah Semoga sukses terus dan sehat selalu Amin amin ya rabbal alamin Terima kasih guys sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh